dan yang terakhir untuk malam ni hadis selalu kita dengar iaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain tidak sempurna iman kamu semua iman saya iman kita semua tuan-tuan yang dirahmati Allah Iman ni dia kena isi Sampai dia penuh Semua orang tak nampak Termasuk saya tak nampak Tetapi di masyar nanti kita boleh tengok Iman ini. Dan sifat iman itu Dia boleh bertambah Dan dia boleh berkurang Apabila dia penuh maka ketika itu dia mati dalam keadaan husnul khatimah Dia mati dalam keadaan dia reza kepada Allah Allah reza kepada dia Iman penuh Nabi sebut Takkan sempurna iman kalian Tentang nak tahu iman sempurna ke tidak Termasuk saya yang bercakap kuat malam ni Nak tahu iman kamu penuh ataupun tidak kayu ukurnya kata Rasulullah hatta aku na habba ilaihi. Tonton dengan hadis ni hadis penutup. Siapa yang nak tahu iman dia penuh ataupun tidak, jauh ataupun tidak, kalau malam ni dia dengar hadis ni, dia kata mustahil untuk saya sampai ketahuilah iman dia berada di paras yang paling bawah. Bila Nabi sebut apa? Bila Nabi sebut singgahlah aku Menjadi orang yang paling dia sayang dalam hidup dia Lebih daripada ayah dia Lebih daripada anaknya Dan lebih daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini Wanna si ajma'in Siapa yang boleh? Dia sayang Nabi lebih daripada ibu dia Dia sayang Nabi lebih daripada ayah dia dia sayang Nabi lebih daripada anak dia. Dia sayang Nabi lebih daripada isteri dia. Tak payah sebutlah Ustaz. Sebut semua. Ya Nabi sebut Wanna si Ajmain. Dia sayang aku lebih daripada semua manusia. Boleh buat ke tidak? Nabi kata itu kayu ukur dia. Untuk kalian melihat tahap iman kalian. Sino Umar isytihar depan Nabi. Ya Rasulullah. Kamu lebih aku sayang daripada ayahku Kamu lebih aku sayang daripada isteri ku Kamu lebih aku sayang daripada anak-anakku Kamu lebih aku sayang daripada ibuku Kamu lebih aku sayang daripada semua manusia Ya Rasulullah kecuali diri aku Senomar jujur dengan Nabi Kecuali diri aku Aku lebih sayang diri aku Kemudian baru kamu Ya Rasulullah Nabi kata belum sempurna iman kamu Sebab tu sahabat Waktu Nabi hampir wafat dalam perang Uhud Sahabat Memperisaikan tubuh badan mereka di hadapan Nabi S.A.W Sehingga mati syahid di atas telapak kaki Nabi S.A.W Sayyidina Ziyad Ibn Sakan Sahabat Nabi Ni, Tubuh tubuh dia jadi perisai Perisai habislah Waktu tu Nabi, pun nak, Nabi nak wafat dalam perang Uhud Nak dibunuh Nabi dah berdarah Daripada atas Sampai ke kaki Berdarah Uhud Gigi Nabi dah tercabut Kepala Nabi sudah Dah ada belahan luka Tubuh-tubuh Nabi dah dipenuhi darah Sahabat mengilingi Rasulullah Dengan tubuh badan yang kosong Tak ada senjata arah. Sebab apa? Sebab tubuh dan diri Nabi Nyawa dan roh Nabi Lebih mereka kasihi daripada tubuh dan diri mereka sendiri. Jadi sekadar dulu untuk malam ni takat tu saja. Semoga kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu taala, hidayah oleh Allah Subhanahu taala untuk sama-sama membanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan selawat itu membuatkan kita hampir dengan Nabi Muhammad sallallahu insya-Allah di padang mahsyar kelak.